Batalion Rider adalah pasukan elit TNI yang berada di bawah pasukan komando. Secara umum, Batalion Rider tak berbeda dengan prajurit Batalion Infanteri, namun kemampuan individu Rider lebih baik dari prajurit Infanteri. Ide membentuk pasukan elit di seluruh kodam dicetuskan oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Mizard Triyacudu pada tanggal 22 Desember 2003. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Langkah Jenderal TNI Riamizard yang juga mantan Menteri Pertahanan ini ditindaklanjuti dengan meningkatkan kualifikasi 10 pasukan infanteri reguler menjadi rider. Salah satunya dilatih kemampuan anti-teror di Pusdikpasus milik Kopassus. Selanjutnya, pasukan elit ini dibentuk untuk meningkatkan daya cegah TNI. Pasalnya, Batalion Rider mampu beroperasi dalam unit kecil, rahasia, dan mendadak. Biasanya dalam satu koda memiliki satu unit pasukan Rider. Setiap batalion rider terdiri atas 747 personil. Mereka memperoleh pendidikan dan latihan khusus selama enam bulan untuk perang modern, anti-grill, dan perang berlarut. Tiap-tiap batalion ini dilatih untuk memiliki kemampuan tempur lebih dari batalion infant terbiasa. 50 orang personil di antara 747 orang personil dalam satu batalion rider memiliki kemampuan anti-teror dan keahlian-keahlian khusus lainnya. Kalian tersebut mereka dapatkan setelah mengikuti pendidikan yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus yang bertempat di Batu Jajar, Jawa Barat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kekuatan pasukan Raider. Di sisi lain, pasukan elit Raider sering diterjunkan memburu KKB teroris di bumi cendrawasi. Peran pasukan ini sangat dibutuhkan untuk menjaga Papua dari pemberontakan KKB teroris. Berbagai misi juga dijalankan dengan sukses. Di antaranya saat pasukan para Raider 431 atau Satria Setia Perkasa atau SSP yang diterjunkan untuk memburu kelompok separatis yang menembak anggota BRIMOB, Baratu Bahtiar Yuniwandaru. Wandaru. Sebelumnya, pasukan khusus Raider Kostrad juga mencuri perhatian menyusul peristiwa penembakan kepada pekerja PT. Iskara Karya di Kabupaten Duga, Papua. Saat itu pasukan elit baret hijau itu diturunkan untuk memburu kelompok separatis Egyanus Kogoya yang bertanggung jawab atas peristiwa keji tersebut. Pelatihan rider biasa dilaksanakan selama 84 hari. Mereka memiliki kemampuan tambahan yakni kemampuan rider. Mereka punya kemampuan operasional di semua medan laga. Untuk menjadi seorang prajurit para rider, setiap calon anggota akan digembleng latihan dalam tiga tahap. Ketiga tahap itu adalah tahap basis, tahap gunung hutan, dan tahap rawa laut. Pada tahap basis, pasukan mendapat pelatihan menghadapi pertempuran kota, pertempuran jarak dekat dan ilmu medan. Penghancuran medan dan pembebasan tawanan diajarkan di tahapan ini. Mereka digembleng keras dalam tahapan ini. Selanjutnya tahap gunung hutan, di mana para pasukan dilatih survival di hutan belantara dan kemampuan gerilya di gunung. Bahkan dalam tiga hari mereka tidak dibekali makanan, hanya garam dan korek api yang dibawa pasukan.